bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku jadi manapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saat ini saya akan menyampaikan informasi di hadapan sahabat raya Indonesia yang mengenal saya ya khususnya komunitas peta di Indonesia dan luar negeri termasuk subscriber saya dan follower saya di youtube maupun di tiktok nah pada saat ini ya 2023 saya ya saya i, apa e, ingin maju menjadi e, anggota dewan ya anggota dewan di bacalek di kabupaten ya mulai tingkat kabupaten dulu yaitu e, DPRD tingkat dua di daerah Bekasi Nah, ada pun beberapa alasan ya, ada beberapa alasan kenapa saya maju caleg Nah, sebelumnya uh, simak dulu video ini kawan Ini video saya waktu marah-marah di Godun DPR Nah, ini dia kan Simak dulu kawan Satu menit dulu, satu menit aja Siap Satu menit aja saya ngomong ini saya punya jadwal kan intinya ini semua sama tapi ada yang satu menit, saja, satu menit. Satu lagi. Ya, saya satu menit Ya, nanti baru setelah itu eh, dari GMB biar saya satu menit dulu baru GMB izin pak ya tolong kalau ada aksi begini wakil rakyat ke depan bukan di ruang seperti ini saya perkenalkan dulu saya mayor Purnama Saleh, pensiun dini dari militer karena sakit hati kepada penjajah di negeri ini jadi saya minta tolong partai politik yang ada kadernya di sini kalau ada rakyat yang mau di sana jangan pasang polisi, jangan benturkan kami dengan polisi. Kami rakyatmu kalian itu kalau mau coblos numis ke rakyat, tapi rakyat mau kesini kalian batas dengan polisi, apa itu? Saya marah itu. Itu yang pertama. Yang kedua hari ini presiden kemarin udah ngomong lihat Pak Mahfud MD bahwa presiden republik indonesia tolak RUHP, jadi kalau DPR masih ngotot berarti banyak komunis di lembaga ini berarti revolusi rakyat akan terbentuk revolusi akan terbentuk ingat itu jangan pernah nyantin rakyat duduk di sini. kalian semua digajul rakyat masa cuma ketemu diwatasi 30 menit apa itu, ini saja mohon maaf jika saya marah terima kasih Itu tadi kawan ya Yang pertama Salah satu alasan saya Maju caleg Ada di antara yang saya ucapkan Di video itu kawan ya. Kita susah memang ya Kita susah Mau memperbaiki negeri ini Sebagai rakyat jika yang duduk di parlemen saja susah ditemui oleh rakyatnya. Nah, saya berpikir kenapa saya tidak mencoba untuk daftar menjadi anggota dewan mulai dari tingkat dua saja kabupaten. Ya kan? Dan saya ingin merasakan seperti apa Apakah memang setelah menjadi anggota dewan itu susah ditemui, kita akan lihat. Tapi kalau sudah mau dekat-dekat pencoblosan, oh malah keluar semua itu barang-barang. Kalau -barang. semua itu barang-barang. Nah, ini, ini contoh yang saya lihat di sana ya, di Jakarta. Seharusnya itu kalau ada masyarakat demo, anggota dewan itu tidak perlu itu pasang polisi. Apa nggak perlu? Undang mereka, kalau bisa datangi mereka. Dan ingat, sebelum demo terjadi, itu biasanya ada perwakilan-perwakilan yang berusaha audiensi, yang berusaha audiensi dengan anggota dewan. Karena audiensi ini mungkin anggota dewan susah ditemui, dan sebagai mungkinlah demo. Nah, saya jadi penasaran. Nah. Saya memutuskan untuk Mbak Haji menjadi caleg, nah, partai yang yang sangat terbuka saat ini. Yang saya tahu, adalah Demokrat. Demokrat, nah, muncul lagi permasalahan. Ada yang nanya, Pak M.P.S. Kau banyak nyuruh maju ini, maju aja M.P.S. Maju, caleg maju. Gaya eh, dewan, apa saya? Kan, tapi ada juga yang beritahu, Pes. Kalau maju caleg itu, wanya harus miliaran. Iya bilang, oh gitu. Yang itu apa? Ya itu masyarakat sebagian besar. Rata-rata. Kalau tidak dikasih duit, dia tidak coblos mandes entes. Oh gitu. Saya ingatkan saudaraku yang memang harus butuh duit per lima tahunan ya kalau terus terang saya maju ini tidak ada duit tidak ada uang saya hanya punya komunitas yang berharap saya ini menjadi apa Masuklah pemerintahan komunitas-komunitas saya ini di sendiri Indonesia termasuk yang ada di Cibitung termasuk yang ada di eh, Cikarang Barat yang masuk Dapil saya ya kalau Jawa Barat ini kan banyak komunitas saya kalau yang ada sudah dalam komunitas saya, ya mereka tidak meminta duit, bahkan di antara mereka mensupport, memberikan doa, ya, ya, dan sebagainya. Nah, namun masyarakat yang di luar komunitas saya, ya memang ada beberapa yang kalau tidak dikasih uang dia tidak nyablos, Dia tidak nyablos kita. Nah. Saya aja mengingatkan kawan, kalian-kalian yang mau nyobos kemarin itu entah, entah capres-cawapres, entah pilkada, pemilu. Orang-orang yang, yang kalian coblos kemarin, apakah itu juga uh, bupati, wali kota, tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPRD, DPRD. Apakah setelah mereka duduk di parlemen? atau kalau mereka suruh jadi anggota dewan apakah memperhatikan dapil kalian eh Pak wilayah kalian yang khususnya dapilnya ya kalau ada anggota dewan seperti itu yang kalian sudah ambil uangnya pada saat pencoblosan itu apa pencoblosan 2019 kalian sudah terima uangnya kemudian anggota dewan ini eh, duduk menjadi anggota dewan orang kalian coblos setelah jadi anggota Dewan kemudian memperhatikan kembali dapil wilayah kalian saya bilang itu lanjutkan berarti anggota Dewan itu mantap ya sekali lagi jika anggota Dewan yang kalian coblos tahun 2019 baik DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun RI, ya mencobos, kalian coblos kemudian duduk setelah duduk, terpilih, kemudian mereka memperhatikan wilayah kalian lanjutkan coblos kembali, namun jika ada anggota dewan baik DPRD tingkat 2 tingkat 1, maupun parlemen ya kalian coba kalian terima duitnya pada saat pencoblosan kemudian dia terpilih dan ternyata mereka korupsi. Ternyata mereka tidak memperhatikan wilayah kalian. Kalian jangan marah. Kepada oknum-oknum ini yang korupsi, yang apa, kalian jangan marah. Yang tidak amanah, jangan marah. Karena kalian sudah ambil dp nya Nah, begitu kawan. Jadi, singkat. Saya maju caleg. Dapil. Dapil. Cibitung dan Cikarang Barat. Nah, kalau di Cibitung Cikarang adalah kota dan anggota peta ya. Nah itu ya saya juga caleg dan saat ini juga saya sedang membangun relawan untuk pilpres dari sabang sampai merauke bahkan dan bahkan mungkin sampai luar negeri. Ya namanya Indonesia cinta Anies Aei ya sudah tiga hari ini kita Oh, mengumpulkan rekan-rekan yang mau gabung di relawan ini dan sudah saya buatkan grupnya 36 puluh enam provinsi ya dan sudah mulai saya isi isi uh, relawan ini akan bergerak ya sebagai relawan Indonesia cinta Anis Indonesia cinta Anis Ahe nah kepada sahabatku yang sudah ada di grup-grup tunggu monitor ya setelah PP saya sudah sudah mantap saya akan mengeluarkan SK SK untuk seluruh provinsi dan nanti provinsi juga keluarkan SK ke bawahnya ya kemudian KTA kita sudah KTA kita akan bersifat nasional dan saya sudah buat anunya ya saya sudah buat contoh-contoh uh, kaos ke meja nanti kita akan lihat yang jelas yang namanya relawan ya tidak ada bantuan dari uh, uh, Pak Anies maupun Pak Ahai. ya ini, ini judulnya kan Indonesia Cinta Anies Ahaye Jadi saya tidak mau Relawan kita ini Minta uang ke Pak Anies maupun Pak Ahaye Yang namanya relawan ya Kita doakan Kita berkorban Jadi serahkan apa pengadaan pribadi masing-masing Seperti yang saya lakukan waktu Eh, saya waktu ketemu GNCP atau mendukung Pak Prabowo jadi dulu itu GNCP itu tidak minta uangnya Pak Prabowo 1 rupiah pun ya kayak seperti Sumatera Selatan itu GNCP Sumatera Selatan habis 1,5 inter M internal mereka nah, saya karena sudah keluar dari Pak Prabowo ya kan saya mau fokus untuk pemenangan Pilpres 2024 untuk mendukung Pak Anies nah harapan saya waktu adalah Pak Haye ya tapi apapun itu oh, siapapun nanti bilang Pak Anies ya kita tetap support dan dukung nah karena saya lihat di saat saya keluar dari Pak Prabowo ya hampir rata-rata oh, ya relawan-relawan eh, itu ya oh, ikut sama saya untuk mendukung Pak Anies ya semua hampir sebagian besar golongan saya geser ya ke Pak Anies so tunggu dulu saya buat atur dulu ya itu kawan ada yang bertanya kenapa pindah keluar dari Pak Prabowo saya bilang Pak Prabowo secara pribadi itu idola saya bapak saya abang saya nasionalis ya sangat luar biasa Pak Prabowo tapi saya sedang tapi saya mencari tempat di yang mana tempat itu saya dihargai bukan direndahkan dan bukan diremehkan Bukan diukur. Ya, saya pingin di tempat saya uh, berada itu adalah tempat yang saya didengarkan apa unek unek dan Yang saya. Nah, ya kan? Makanya saya berada sekarang di tempatnya panis karena saya merasa di sini saya didengar di, di, di apa uh, tidak direndahkan, tidak diremehkan. Ya kan, nah, kecuali saya sudah berusaha untuk mau membantu Pak Anies dan Pak Haikubu dan saya juga direndahkan, diremehkan di sini ya aku boleh buat saya orangnya adalah orang yang selalu berada di tempat yang nyaman ya kan, nah, begitu kawan saya kira kalian pun sama teman-teman kalian punya potensi tapi kalau kalian di, di misalnya kalian punya potensi kemudian kalian di suatu tempat, direndahkan, direndahkan ke tempat itu Cari tempat yang potensinya itu bisa berkembang Itu, nah saya melihat saat ini insya Allah uh, Saya bisa berkembang potensi saya Di sini, nah ya, kembali lagi masalah kawan kawannya Nah saya berada di Partai Demokrat Ya kan, saya berada di Partai Demokrat Saya belum pernah masuk partai, berpagam partai, berbendera partai Baru kali ini ya, uh, karena itu tadi Ya, kalau kelak Insya Allah saya jadi anggota dewan ada rakyat demo ada rakyat demo saya akan usulkan tidak perlu aduh ada pengamanan polisi tapi ya anggota dewan untuk mitra rakyat apa maunya duduk itu paling mantap. Nah, kalau saya anggota dewan, tapi kalau kalian yang mau nyoblos kata hanya harapan mau ampok, baru nyoblos saya, ya tidak usah, ya kan, tidak usah. Nah, karena takutnya saya korupsi, ya kan, takutnya saya korupsi. Bangkalah di anggota dewan, nah, kulihat itu anggaran anggaran. Kalau ada anggaran anggarannya aneh-aneh, eh, kutiralkan, kutiralkan kepada itu. komersos. Ko kalau ada anggaran yang mau, jadi kalau ada anggaran-anggaran yang mau dimainkan, tidak sesuai prosedur, ah! Ya, ya khususnya di tempat saya, ya. Kalau tempat lain, urusan dia, lah. Ya. Jangan ada korupsi, awan korupsi kita lawan bersama. Nah ini buktinya ini ada videonya saya e, di Demokrat ini ya nih. Dua tiga ini hari selesai Senin selesa, saya mendapat caleg lewat partai Demokrat dan bagi saya waktu yang selama ini kenapa belum masuk parpol belum masuk parpol. Nah, sekarang saya, saya berada di jajaran Partai Demokrat, menjadi warga Partai Demokrat, khususnya DPC Kabupaten Bekasi. Oh. Oh. Artinya saya lahir secara politik di DPC ini. Selamat datang, buat orang ya. Tapi kita kenima baju ya. sebagai tanda resmi anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi. Ya. Sekaligus sebagai bacaan. Bacaan. Bacaan Ya, Bang, ya. Oke. Siap. Bismillah. Pas banget ini. Pas. Oh, ini karena per hari ini sudah terdaftar sebagai anggota. anggota. Selalu Bukadar. Bukadar. Bukadar. Bukadar. Oke. Selamat. Selamat. Selamat bergabung. Terima kasih semuanya. Terima Selamat. kasih, Selamat Terima kasih. Terima kasih. Amin. Mari kita besarkan Demokrat yang ada di Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan seluruh Indonesia. siap. Demokrat? Siap. Siap. siap. Demokrat siap. siap. Demokrat siap. Jawa Barat. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Oke, kau ada? Ah, jadi saya sudah masuk baca di partai demokrat. Nah, dengan demikian, walaupun saya ada di partai demokrat, bukan berarti memutus tali silaturahmi dengan partai-partai lain tidak harus semakin sulit. Walaupun saat ini saya mendukung Pak Anies sebagai calon presiden yang insya Allah semoga didampingi oleh Pak Hayo sebagai presnya bukan berarti harus memutus tali silaturahmi dengan pendukung Pak Prabowo Subianto Tidak seperti itu. sirip ini sosial dan singkat jangan mudah memutuskan tali silaturahmi hanya karena pilihan beda -beda dalam pilpres. Itu saja kawan, ini namanya nekat maju caleg tanpa uang. Yang mau membantu silakan kawan, teman-teman saya. Tapi saya sudah susun strukturalnya di sini ya, khususnya yang kenal saya, eh, khususnya dapil saya ya. Uh, ya. Yeah. Sudah ada beberapa wilayah titik-titik Ibaratnya tim-tim sukses lah Yang tidak dikasih duit Khususnya Cibitung dan Ciaran Barat Yang lolos kawan Dan kepada relawan Ica Ingat cobloslah, cobloslah Partai politik yang mengusung Calon presiden dan calon wakil presiden kita Saat ini yang saya tahu Ada tiga partai politik Yaitu Nasdem Demokrat dan PKS ya. Bagi sahabatku Belawan lawan ICA di sudut Indonesia nanti kelak di saat nyoblos Carilah calon le legislatif yang ada di tiga partai ini Dan utamakan mereka yang dekat dengan kalian Yang bisa berkoordinasi dengan kalian dalam proses demokrasi Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati